Good morning, hafidz. Selamat pagi, teruna. Gimana? Udah bangun kan? Yuk, sekarang kita siap-siap untuk bersatu teduh. Kamu ngajak adik-adik untuk bersatu teduh nih. Sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 7 sampai 11. Sebelum kita membaca renungan kita, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas penyertaanmu, kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk bersaat teduh. Irman akan kami baca ini, kiranya boleh kami renungkan, Bapak boleh kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan saat teduh ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tahun pengasihanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sambil telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosea 6 ayat 7-11 yang berbunyi, Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam, di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Jeleat adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke sisi camp, sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersunda dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu bertobat dengan sungguh. Sobat teruna, diperlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan bila kita mau bertobat dan menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus bersedia diubah seperti kehendaknya dan tidak keras hati adik-adik. Bila kita mengeraskan hati nih, maka sulit menjadi yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab pada saat ini, Nabi Hosea mau mengingatkan bangsa Israel akan ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Mereka mengkhianati perjanjian. Untuk menjadi umat yang setia hanya kepada Tuhan. Adik-adik, tindakan para imam dan umat Tuhan sudah seperti gerombolan penjahat yang menghadang untuk melakukan kejahatan. Orang Israel sudah melakukan penyembahan kepada dewa Baal. Bangsa Israel telah mencemarkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan hendak memulihkan, mengampuni kesalahan umatnya, maka mereka harus bersungguh-sungguh melakukan pertobatan. Namun sayangnya, adik-adik, pertobatan bangsa itu ternyata hanya pura-pura nih. Mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Kesalahan mereka bukan hanya di dalam peribadahan kepada Tuhan, tetapi juga nampak dari perilaku terhadap sesama. Mereka menipu, mencuri, merampas, dan sebagainya. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan adik-adik Tuhan bisa melihat semua yang mereka lakukan. Perbuatan jahat bangsa ini membuat mereka terkepung dalam penjara kesalahan. Kekerasan hati mereka inilah yang membuat Tuhan marah dan menghukum umatnya teruna, setiap orang bisa saja jatuh dalam kesalahan dan berdosa termasuk diri kita sendiri nih Tuhan mengetahui semua yang kita lakukan yang baik ataupun yang jahat bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita Tuhan juga tahu loh karena itu bila kita telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan jangan keraskan hati Mari datang kepadanya untuk bertobat Mari mengaku kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Percayalah, Tuhan pasti akan mengampuni dan memulihkan kita. Itu aja renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita tutup satu-dua kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak. Kiranya firman ini boleh kami mengerti Tuhan. Kami boleh menjadikan pedoman dalam kami. boleh menjalani kehidupan kami ke depannya, Bapak. Kami mau berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkati kami dari pagi hingga pada malam hari nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik selamat menjalani hari ini, jaga kesehatan selalu ya, Tuhan memberkati.